Hai, hey, hey. salam jumpa kembali dengan saya, bagus Kris Ngecepa. Di hari ini tanggal 2 Juni ya, 2 Juni. Kembali lagi saya membuat konten, konten yang sederhana dan pasti akan seperti saat ini saya merekam ya. Penangkap penampakan saya di hari yang bahagia ini oke okay. dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila oke okay. dan tak lupa juga saya ingatkan untuk kita warga negara NKRI